Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di sini aku mau coba ajak kamu untuk memahami arti behavior atau perilaku dalam proses pembentukan kebiasaan ya. Oke, kita lanjut aja langsung. Nah, jadi kalau misalnya lihat arti kamus seperti biasa. Di sini aku ngebahas dari tiga dictionary yang nanti aku jelasin lagi berdasarkan apa yang aku tahu gitu ya. Di sini dari Cambridge, behavior adalah a particular way of acting. Jadi kayak apa yang kita lakukan. Sederhana banget. Di sini an action behavior adalah an action activity or process which can be observed and measured. Jadi action Tindakan, aktivitas, atau proses yang bisa di, diamati dan diukur. Itu adalah perilaku based on psychology dictionary. Dan di sini Collins bilangnya... A specific response of a certain organism to a specific stimulus or group of stimuli. gitu Jadi di sini banyak banget istilah psikologinya yang mungkin bisa dibilang behavior atau perilaku buat aku adalah... Aktivitas yang nampak dan bisa diamati juga diukur berdasarkan stimulus. Yang stimulus atau group of stimulus gitu ya. Yang didapat. Gitu. Jadi ini adalah perilaku yang keluarnya. Oke. Okay. Perilaku yang keluar. Aktivitas yang nampak. Basicnya. Gitu. Oke. Okay. Kita coba urai lagi. Jadi pada akhirnya kalau misalnya kita ngobrolin behavior Aduh kok jadi penghapus ya Behavior Atau perilaku Ini adalah hasil akhir guys Dari knowledge gitu ya Dari knowledge Ke belief Ke attitude Ke intention baru ke behavior gitu. Di sini adalah pengetahuan, di sini keyakinan, oke, di sini sikap, di sini niat, baru munculin perilaku. Nah, misalnya, contohnya durian lagi, karena yang paling enak, enak banget aku ngegambarinnya nah di sini misalnya pengetahuan durennya ini ada ada enam pengetahuan duren oke di sini ada menyenangkan menyenangkan menyebalkan menyebalkan menyenangkan menyebalkan dan menyebalkan jadi informasinya itu punya value yang menyenangkan menyenangkan menyebalkan menyenangkan menyebalkan menyebalkan jadi tiga banding tiga gitu ya nah belief ini keyakinan kita berarti ada dua nih gitu kan ada dua yang seimbang tiga menyenangkan Tiga, menyebalkan gitu. Nah, di attitude. Oke, okay, wait. Di sini ada attitude. Atau sikap. Dan di sini ada intention. Atau niat. Nah, di attitude ini berarti ditranslate jadi tiga mendekat dan tiga menjauh. Ini konteksnya makan durian ya. Gitu. Nah, si intention atau niat ini berarti dapat value tiga makan. Tiga, enggak makan gitu. Oke. Okay. Nah, behavior ini... Cuman punya dua perintah. Makan enggak gitu. Cuman punya dua opsi nantinya gitu loh. Cuman punya dua opsi jadinya. Makan enggak? Dari sini kita punya informasi ini terus tiga menyenangkan di translate jadi mendekat tiga makan di sini tiga menyebalkan tiga menjauh tiga nggak makan nah si behavior ini bingung bentar gue makan nggak nih kalian info gimana sih gitu kan <laughs> info dong info dong gitu nah jadi apapun nanti yang ditambahin di sini misalnya menyenangkan gitu menyenangkan oke bro ada empat menyenangkan tambah satu nih menyenangkan kan nanti jadi sama prosesnya gitu dari sini nanya ke sini eh ini gue makan nggak bentar gue nanya dulu ke belakang eh at itu gue makan gak? bentar bentar ke belief dulu eh belief gue makan nggak bentar bentar pastiin dulu ke pengetahuan ke knowledge knowledge ini gimana kita punya deadlock nih tiga sama oke bro menyenangkan misalnya menyenangkan satu Menyenangkan. Langsung mendekat satu katanya, yaudah tambah makan. Tambahin buat makan, tambahin buat poin makan gitu. Tambahin buat poin makan, oke kita makan ya. Langsung gas. Tapi biasanya si poin ini tuh nanti tuh jadi semakin kuat poinnya, maka energi untuk jadi perilakunya makin besar. Tapi semakin tipis poinnya, atau semakin seimbang, biasanya ke perilakunya juga jadi labil gitu. Terus misalnya di sini ada lagi, eh bentar bro, menyebalkan ternyata nambah. Gua dapat info lagi, menyebalkan nih, menyebalkan tambah satu, tambah satu, tambah satu. Eh bentar, gua jadi makan gak nih gitu, kata behavior tuh. Terus misalnya di sini nambahin lagi, menyebalkan bro, jadinya finalnya gitu kan eh bentar gue dapet info lagi ternyata nambah satu menyebalkan gitu oke nambah satu menyebalkan nambah satu jauhin bro nambah satu nih nggak usah dimakan bro oh ya udah kita nggak makan ya nggak gitu. makan nah, jadi endingnya nggak makan gitu, misalnya nah jadi pada akhirnya si behavior ini Dependable gitu loh Dependable ke intention Intention dependable ke attitude Attitude dependable ke belief, belief dependable ke knowledge Endingnya semuanya ada di knowledge Semakin banyak pengetahuan kita Dengan respon yang menyenangkan gitu ya Dengan, dengan anggapan atau dengan kecenderungan yang menyenangkan Maka semakin besar kemungkinan perilaku kita bakal keluar sesuai pengetahuan kita gitu entah ini di sini muatannya uh, bagus atau bikin kita happy hasil behaviornya ini bikin kita happy atau keki gitu bodoh amat mereka nggak si proses ini nggak pernah memperdebatkan itu yang jelas knowledge ada informasi ini ngasih ke belief Belief ngasih informasi ini ditranslate ke attitude Attitude ngasih informasi ini ditranslate ke intention Intenta, Intention baru ke perilaku gitu loh Apakah nanti hasilnya misalnya menyenangkan atau menyebalkan Atau bikin happy atau keki Nanti si hasil ini tuh muter lagi ke knowledge Hasilnya Hasilnya tuh muter lagi ke knowledge Buat nambahin belief, attitude, intention, behavior Muter lagi ke knowledge gitu. Jadi nanti itu dari behavior ini kita bakal dapat respon. Respon nggak makan. Anjir, kemarin nyesek banget nggak makan. Kenapa? Soalnya katanya duriannya enak. Ya udah ntar kita cobain lagi ya. Berarti di sini nambah menyenangkan. Gitu kan? Iya. Terus kemarin si si bego tuh temen kita dia sampai abis satu, sendiri gitu kan. Wah, kayaknya seneng nih kita kalau makan duren Oke, okay, next time kita makan ya. Berubahlah value-nya. Perilaku kita berubah karena informasi yang kita punya juga berubah. Oke, okay? bisa dipahami sampai sini. Jadi itu proses terbentuknya perilaku manusia. Apa yang kamu pahami? Tulis di komentar, oke? Okay? Thank you guys for watching.